sepeda Ini nih ya. Kita ngilas sepeda. Diko. Oke. Ini seperti ya. Ini konsert, kabel Ini modul. iya tadi ya. lot of change, been a lot of pain. Some are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Wait. Oke, okay, jumpa kembali dengan kami. Kami akan memperbaiki atau ingin merubah mesin inventor pintu atas atau pintu satu top loading. Mesin inventor kita rubah menjadi versi otomatis tapi kita menggunakan satu merek LG. Kita akan merubah mesin Inventor LG pintu atas dan kita rubah menjadi modul LG original tapi belum Inventor ya. Kita tinggal memindah pada bagian. Kon, kontrol panelnya dan dinamo dan yang menggunakan DC ya kita harus merubah seperti dinamo asalnya inventor kita akan merubah menjadi harus dinamonya Bisa, mengge, bimu, bimu, men bimu, bimu, menjadi bimu, bimu. AC ya oke okay, kita akan Bisa, menuju ke daerah jambu tepatnya daerah jambu oke okay. Kita lihat videonya. Ya, ya. Ini, ada kok. Ini Ya, ada. Minggu Oke okay, seperti ini ya nah Bodinya Inventor ya Pada sistem nanti kita akan memasang modul ini ya Jenisnya sama ya untuk modulnya Tapi dia berbeda di versi ya versi Inventor Oke okay, kita akan mencoba untuk menurunkan dulu untuk tabung dan nanti kita akan pasang untuk modul LG nya yang kita bawakan Oke bisa lihat untuk rekan-rekan videonya Okay, untuk rekan-rekan Sistem inventor ya Dia menggunakan DC Yang sistemnya Menggunakan DC ya Kita harus mengganti Menjadi AC Seperti dinamo Pokoknya yang Sistemnya Menggunakan DC kita harus Merubah ya menjadi Sistem AC Oke okay, untuk rekan-rekan Kita bisa untuk melepas pada bagian poli seperti ini ya polinya polinya sangat sulit ya tadi kita buka oke kita dibantu dengan family kami dan bisa terbuka karena tangan kami belum lama habis ke seleo jadi kami tidak bisa memukul dengan fokus Oke, okay, untuk rekan-rekan, kita teruskan untuk videonya. duh lalui saja, ini korek, kabel-kabelnya, yang modul itu, usah pulang ini langsung modul coba pas mutung ya iya maksudnya teh saya tabal ini ya walu apa? walu? lima ya, Lalu? Lalu limo. Lalu limo? Lalu limo. ya Itu bisa ditingkatkan. It, kok tapi sepeda ya ya putih orang orang gue nya orang 여 기로 가잡아놨 Oke, okay, untuk rekan-rekan, semua sistem sudah kita pasang. Semua kita mencoba untuk menyalakan atau meng menghidupkan pada bagian sistem untuk mesin cucinya, yang asalnya inverter, kita rubah menjadi standar, istilahnya konvensional. Kita mencoba ya, untuk sistemnya sudah berjalan semua atau belum. Dicoba nih jeruk, aku bawa-bawa nih, sabar ya, aku tak, tak, tak Oke, okay, sepertinya pada Disiplin ya, sudah okay. bekerja Tampaknya. dan nanti kita mencoba untuk mencuci Tampaknya. di dalam. Kabel-kabel ya.